Halo guys, jumpa lagi ya bersama saya seperti biasa di sini kita bermain lagi di Sweet Bonanza yang ori ya guys. yang gak ada saljunya. Dan di sini aku bawa dana kenakalan 100.000. Dan seperti biasa di sini kita bakalan unboxing lagi folder terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza. Semoga kita dapat profit di sini ya. Oke, di awal-awal tadi uh, 3 kali manual di bettingan kecil, langsung di sini aku tambahin langsung naikkan bet juga di sini 6.000 langsung ya guys ya kita gaskan 30 putaran quick spin ya guys. Nah, di sini aku tambahin langsung main barbar -bar, 3 putaran ke sekitar 3. Nah, langsung dikasih ya guys ya. Langsung direspon yang bagus. Kita kasih di cash ya, dikasih skater langsung ya. Tanpa buy spin di sini kita dapet Oke, okay, beda 6000 nih kalau di uh, Starban parsa 80000 nih ya. Bisa yuk. Masa zong mulu nih. Hmm, oke okay, pisang kali 20 lumayan. Pisang doang ya kali 22, tapi apa-apa ya daripada membazir Oke kita dapat perkalian pertama Oke manggur dong anjir anjungnya belum satu 1200 lagi pisang mulu kali-kalinya gede cok cuma pisang mulu oh, yang kena ya Nah pisang lagi kali 5 semongki Oke manggis monkey monkey apel perkalian lagi jeli ijo pas kali 11 tambah lagi jeli ungu nice tambah lagi perkalian dong nggak mau guys, ya. kali 11 tapi lumayan 48.000 di atas cok 532.000 nah itu dia guys ya langsung melejit drastis di sini ya langsung dikasih profit senfaksional kita ya 500.000 lebih langsung setengah juta dan sini langsung terkumpul 600.000 coy nah begini mah udah enak cok udah slow masih di sini ya kali 11 lagi di sini 7400 main banget tambah lagi 81.000 nih last pin nggak connect oke lumayan ya. 684k kita modal 100.000 kita dapat free spin langsung di bettingan 6000 sini aku matiin karena udah dapat bettingan segini udah dapat cuan juga. Dan di sini aku coba bakalan main di bettingan yang normal lagi guys ya. Kita kembali lagi ke awal awal ya Kita main bet kecil karena udah cuan guys ya. Udah cuan ngapain dipasin lagi? Di sini aku bet 400, aku kasih lagi 70 putaran quick spin di sini ya. <coughs> nah, di sini kita spin spin manja lah ya guys ya sambil lihat putar putaran demi putaran ya. Ini ibaratkan kalau kita pakai masih di bet 6000 kita lihat nih berapa kali pecahnya ya ini kita pisang minim guys ya minim pecahannya skaternya udah mulai dua dua cuy skaternya udah hmm, ketiga malam cocok satu lagi ah, hampir dapat ya <coughs> kita lihat nih, ya kita lihat nih di bettingan 400 perak nih kita bakalan dapat free spin lagi nggak kalau dapat free spin berarti kita nyesal, ya turunkan bet kalau nggak dapat berarti beruntung cok. kalau nggak dapat berarti otomatis uh, saldo kita yang udah menang ini tapi kita yang menang ini bakalan dimakan guys ya makanya sih aku antisipasi jadinya aku turunin pin 400 ketambahin 70 quick spin. nah seperti biasa juga di sini, thank you banget yang udah mampir di channel kita ini yang baru bergabung jangan lupa di, uh, dibantu ya like nya komen juga share share nya juga bang ya nah yang belum subscribe di subscribe dulu nyalakan juga notification loncengnya guys ya nyalakan juga notification loncengnya itu nah biar kalian nggak ketinggalan dan uh, pola-pola terbaru dari channel kita ini ya karena sini bakalan update nya tiap hari bang jadi diaktifkan dulu bang ya mumpung masih gratis juga sih <coughs> kalau udah thank you banget guys ya atas support kalian makasih banyak thank you, ya oke kita lanjut lagi sisa 30 putaran nih dari 70 Di sini masih belum ada ya yang penampakannya mantap-mantap guys ya alias banyak ya sekali pecah-sekali pecah doang <coughs> makanya sini untung ya untung sih aku turunkan bed sejauh ini masih untung sih aku turunkan bed jadi 400 perak jadi turunnya enggak drastis banget masih di atas 700.000 selalu kita ya model 100.000 tadi dana kenakalan, langsung dikasih free spin menekat di awal-awal, kasih free spin ya dikasih free spin dan hasilnya lumayan setengah juta lebih <coughs> oke okay, nambah seputaran lagi di sini ini mau dapet nggak dapet ya terserah nggak apa-apa juga tapi kalau bisa dapat, uh lopenya pecah cok dapet dapat nice 10.000 rupiah lumayan nambah-nambah profit nambah-nambah <coughs> cuan di sini guys 10.000 nggak apa-apa Love-nya pecah ya. Paling gede tuh love ya. Oke, okay, anggur, manggis, pisang, apel. Wah, jeli hijau dulu dong. Oke okay lah, apel di skip ya. Jeli hijau emang kena ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Anggur semongko, pisang, skater dua kagak mau lagi itu apelnya. Apel kurang satu. Aduh, nggak mau. <tuh> Oke, okay, di sini kita main santai aja, Bang ya. Main santai kan ada profit, jangan dipaksain banget. Nah di sini sisa putaran tinggal 8 lagi ya, 8 putaran lagi di sini ya. Moga aja kita di sini bisa dapetin free spin juga lah ya. Dibatikan Pak ini. Setara by para 40.000 coba ya, kalau buy Tapi kalau nggak dapat juga nggak masalah, karena udah cuan juga, udah mantap, udah bisa WD kita nih ya. Uh, udah ada pegangan kita untuk beberapa hari. Nah di sini kelar 70 putaran free spinnya, dan sini bakalan aku tambahin ke turbo spin sebanyak 30 putaran ya. Jadi polanya udah masuk ke step keempat nih ya. Di 30 turbo spin, bettingan masih sama ya. Bettingan rendah, betting 400 perak, nggak pakai double bet. <tuh> nah, seperti biasa juga di sini selalu aku ingatin buat kawan-kawanku atau abang-abangku sekalian di yang lagi nonton ya guys ya. Ini cuma sekedar hiburan semata ya, Bang Bang. Jangan dipatokin atau jangan di mana ya? Jangan troll over lah sampai capek ini jadi jadi mata pencaharian jangan banget ya apalagi satu hal yang penting juga guys ya eh, itu eh, kalau kalian deposit itu cukup pakai dana kenakalan aja Bang jangan sampai pakai dana keperluan pribadi susah cok kalau nombok cok mending pakai dana kenakalan jadi kalau rungkat ya rungkat Ah, kalau menangnya syukur ya guys ya nah intinya gitu guys ya deposit dengan menggunakan dana kenakalan cukup karena ini cuma sekedar hiburan semata bermain sewajarnya dan seadanya aja guys ya oke di sini kelar 30 turbo spin hmm di sini akan aku tambahin lagi lagi guys ya ke 30 quick. Nah, jadi polanya udah masuk ke lima nih, guys ya. Dari tiga kali manual di awal, 30 <coughs> quick spin, 70 quick spin, 30 turbo spin dan 30 quick spin lagi di sini ya. 22 putaran lagi nih, 22 putaran lagi. Kalau emang emang asli, emang nggak dapat lagi. Kayaknya ini Roma Romanya ya udahlah nggak masalah. Yang penting kita udah bisa nih ya, udah tentram nih saldo kita di atas 700 ribu coy. 255 modal 100.000 dapat free spin gratisan pula itu ya guys ya. Mantap. <tuh> Oke, di sini masih pecah, masih pecah biasa. Anggurnya. Alah. Wih, karena ya. Keren enggak akan ada itu? Slip ya, matanya satu enggak kelihatan. Ya udah guys ya, terima kasih pokoknya untuk kalian semua bosku yang udah selalu mampir di channel kita ini dan udah ngespot juga. Thank you banget. Nah, semoga kalian hoki juga ya menggunakan pola trick terbaru dari saya ini yang saya share ini. Jadi mainnya main kalem aja bang ya. Kalau masalah Hawking-Aoki itu beda cerita cok ya. Oke di sini bakalan aku cabut dulu guys ya. Makasih banyak bukan untuk bosku. Kita jumpa lagi di next video. Salam sensasional dan bye bye. Thank you guys ya.